Kapan kita membahagiakan orang tua sebelum orang tua kita diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Jawab. Nanti kalau kalian sudah bisa bekerja. Kalau sudah bisa bekerja. Dapat penghasilan sedikit. Coba kalau kita makan enak ingat sama kedua orang tua kita tidak? Ingat. Berarti dirubah orangnya. Cepat kita belikan apa orang tua kita kesenangan kita akan ibu ini apa dibungkuskan dihadiahkan ke ibu ke bapak Ya Allah oh, itu senangnya kedua orang tua kayak apa padahal sudah makan orang tua kita kali untuk urung sepiro si soiling karoung tua semukuli Gumuk gue le, jembatan jadi ini. Bentukannya orang tua tidak imbal dengan bentuknya satu tum, satu bungkus nasi atau mie. Tidak bisa dinilai doanya orang tua.